Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Ichoi yang belum tahu atau yang bingung soal membuat lentera Xiao langsung cek video kali ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Langkah awalnya kita langsung aja ke Lantern Red nah, buat lentera Xiao nah disini kan ada tuh keo v masalahnya nah, saya enggak punya plus train. coba kita cari plus dulu nah pertama kita cari ini ini kita v ada juga bisa dan v juga, juga bisa level v-shape ini aja jauh dari posnya langsung aja Itu kan, ini wah, kacau, berat beratnya kau ini, ya, ya, ya, ya, <tuk> karena pernah berpergian ini oh, langsung ini, wah mati, bapak kan mah, ayo, ayo, ayo, Oh, ini iya. bisa lebih kecil ini pakai support takut wah oh, mati lo dapatkan post train post nya dapat coba ah, ada permintaan bergabung lagi coba -nya. Blue Marvel Nanti dulu lah Kalau oh, saya mau liat Clostrain Tapi kalau buat lainnya Itu gampang kalian Kalian bisa tiba -tiba cari di Landrain Atau di WIC WIC itu bisa dicari Lebih gampang Kalian pasti tahu okay. Memang sebenarnya ada panduannya Ini kan bagi yang nggak ngerti Hai, mau ke itu dulu langsung? Hai, mau dibuat apa? Hai, mau ke travel, mau buat lampiannya. anterasiaw oh ya oke okay, gitu aja video gitu dari saya